Minggu yang lalu saya sudah menjelaskan tentang apa itu yang dimaksud digitalisasi histori ya. Jadi ada tiga aspek ya. yang biasanya dilakukan itu kalau untuk S1 itu ya just only recording ya. Hanya tuh transfer from platform analog to platform digital. Tetapi di S3 ini kita tingkatkan kita tingkatkan pada satu uh, proses hypertext uh, ya hypertext itu bagaimana dokumen yang berupa uh, tulisan itu kemudian dihidupkan ya di dalam bentuk audiovisual ini memang membutuhkan pengetahuan yang khusus jadi semacam membuat film ya. sehingga maksud daripada nanti kita membangun history melalui platform baru yaitu platform digital tidak hanya sekedar just to transfer ya from analog platform to digital platform bukan itu tapi Uh, making history dengan teknologi, ya. ya, dengan digital itu. Kalau persoalan yang just recording to analog, from analog to digital itu, ya, kita kuasai dulu. Apa aplikasinya? Ya. Ada aplikasi uh, PDF. Ada aplikasi uh, scan, ya, scanner atau banyak ya. Ada kanva dan lain-lain. Kemudian juga ada proses uh, recording dengan tanpa aplikasi. Misalnya melalui JPEG, ya, bisa juga itu. Kalau yang itu saya kira sangat... Mudah sekali. Kita hanya memindahkan saja dari rak perpustakaan menuju rak virtual. Hanya saja nanti di dalam penyusunan atau di dalam kita menyusun seperti hanya pencarian yang gampang ya itu memang ada aplikasinya ya jadi seperti aplikasi kenal baik itu adalah Mendeley. ya Mendeleev itu satu sistem yang dapat mengaplikasikan atau mengimplementasikan berbagai aplikasi bentuk-bentuk ya ada yang apa ada yang Chicago ada yang Manhattan jadi itu merupakan suatu cara kita untuk searching ya searching di Library virtual atau virtual library itu, nah itu ada aplikasi khusus ya kita mungkin tidak sampai di sana, tetapi yang jelas bahwa saya ingin mengajarkan kepada anda tentang hypertext itu, ya Michel Foucault mengatakan bahwa listwar e-document, ya. dalam bahasa Inggrisnya history e is document. Ya. Kalau Prancis itu dekumong ya di de Gumong, di ya sama ya. Jadi, sejarah itu ada di dokumen. Nah, maksud kita mendigitalisasi itu kan dokumen-dokumen itu sangat berserakan. Ya, waktu saya bekerja di Leiden, untuk menyelesaikan disertasi saya tahun 80-an, ya, 88, 89, itu eh, saya mencari naskah. Yang tahunnya itu sebelum kemerdekaan ya tahun 26 naskah-naskah tahun 30-an surat kabar yang terbit tahun 40-an sebelum kemerdekaan sampai kemerdekaan itu dapat kita temui yang sudah dalam bentuk mikrofilm atau mikrofilm ya. Jadi kita membuka surat kabar itu sudah tidak lagi fisik karena mungkin hancur karena sudah puluhan tahun ya lebih dari 50 tahun tetapi masih dapat kita temukan memang tidak terlalu umum ya bagi apa sejarawan Indonesia yang menulis dari data-data orang ya atau data-data jurnalistik itu tetapi di tahun 90-an, ya 89 waktu saya kuliah di Ekoanal itu ada yang disebut dengan listwar imediat listwar imediat itu maksudnya sejarah yang tidak lama lama banget ya mungkin seminggu yang lalu ya ada istilahnya jadi imediat itu kalau dalam bahasa apa eh, kamusnya itu ya cepet nah, sejarah yang yang yang cepat ya. maksudnya sejarah yang cepat itu yang apa sejarah yang tidak eh, didasarkan pada masa lampau lampaunya itu ya baru beberapa minggu atau beberapa hari yang lalu dan itu tidak umum ya di dalam pengajaran sejarah kita tapi waktu itu eh, mulai di Prancis saya belajar mengenai histori imediat itu bahwa karena imediat baru beberapa minggu, datanya tidak tersimpan yang disebut misal fokus sebagai uh, le Itu ya, the document itu. Jadi, ya, baru saja mungkin masih kita simpan di rumah, kan? Atau kita simpan di dalam flash disk, atau masih tersimpan di Android kita. Nah kalau kita punya visi sejarah untuk mendigitalize itu ya kita simpan cara penyimpanannya sudah barang tentu karena format dari yang sudah dalam bentuk eh, teks itu ada word ada kemudian pdf ya bagaimana itu kita simpan eh, dalam bentuk yang lain. Tetapi kita akan lebih banyak sesungguhnya berbicara bagaimana mengajarkan ya kepada peserta didik itu sebuah sejarah yang visual audiovisual malahan ya karena kita juga banyak punya sejarah-sejarah yang direkam secara digital ya atau analog lah pada waktu itu masih menggunakan film tapi itu semua merupakan sejarah yang yang hidup yang tidak hanya Berupa kata-kata, tidak hanya berupa gambar tetapi bersifat audiovisual. Nah disitulah bagaimana teks itu bisa berbunyi secara audiovisual. Itu tugas-tugas digitalisasi yang cukup penting. Terutama juga yang dimaksud digitalisasi dari dokumen itu ya dokumen itu mungkin masih berupa dokumen-dokumen tertulis ya. Tetapi di dalam hal ini kita mencari ya misalnya seperti oral history ya, yaitu ya disimpan dalam bentuk digital. Jadi harus direkam baik melalui rekaman-rekaman audiovisual maupun fotografi. Itu no problem ya enggak apa-apa. Nah, nanti bagaimana bisa dijelaskan ya dalam analisa semiotika atau hermeneutik, ya, satu analisa simbol, gambar-gambar yang kita peroleh dari hasil uh, investigasi kita, dari hasil penelitian kita, itu dihidupkan dalam bentuk digital, tidak hanya direkam tadi, ya, tidak hanya just recording, tetapi uh, dihidupkan melalui uh, teknologi digital yang apa punya perspektif audiovisual karena apa karena ya sekarang ini orang lebih banyak atau lebih mudah mendengar dan melihat dibandingkan dengan membaca karena bisa sambil tiduran tidak perlu lampu yang terang kalau membaca begitu. kalau apa, melihat film itu di tempat gelap pun bisa jadi jadi lebih lebih mudah di situ kemudian yang uh, ketiga yang uh, saya kira ini juga perlu dilakukan adalah uh, ya kita mencari ya mendokumentasi bukan uh, from analog to digital tetapi From apa fakta objektif ya dari fakta-fakta objektif sejarah yang ada itu termasuk juga uh, merupakan narasumber yang dapat kita percaya ya itu uh, tidak lagi ditulis kertas lalu ditranskrip tidak tapi direkoding di nah bagi saudara, saudara sekalian yang ingin mengerjakan disertasi sejarah ini menjadi menjadi penting dulu tahun 90-an ya rekaman saja sudah bagus ketika ada jawaban atau argumentasi saya di desertasi saya menyitir Abdurrahman. Ya. kemudian apa benar eh, Profesor Abdurrahman bilang begitu ya ya kemudian saya punya rekamannya ini rekamannya seperti itu ya baru validitasnya dapat dicapai. Nah, sekarang ini penelitian-penelitian eh, yang eh, basisnya itu adalah wawancara dan observasi maka suatu kewajiban untuk membawa alat rekam dan sekarang dimudahkan lagi tidak perlu membawa kamera atau Uh, kamera audiovisual cukup dengan HP saja ya sudah tentu HP-nya yang pikselnya agak bagus kalau Anda hanya membeli HP satu jutaan ya tentu akan hasilnya tidak optimal nah alat ini juga menentukan sekali di dalam kita apa namanya membangun suatu sejarah yang audiovisual tersebut tapi juga perlu kita ketahui bahwa itu tidak semudah yang saya ceritakan itu Anda harus menguasai selain alat-alat ya, tetapi juga Anda harus menguasai program ya, seperti ya, banyak macam-macam ada yang Ken Master ada yang Camtasia ada yang Sony Vegas ada yang Adobe Premiere. Itu semuanya sekedar alat saja tapi Anda mesti harus belajar betul. Enggak eh, bisa dipelajari sehari dua hari, ya. harus melalui banyak pengalaman. Sejak tahun berapa ya? Ya 90-an itu saya mulai belajar Adobe Premiere, Adobe Photoshop, semuanya agar supaya kita bisa mudah membangun konten history. Ya kalau anda tidak bisa, eh, bisa bayar orang, tapi kan mahal itu. Ya, tapi ya itu harus dilakukan bagi yang ketiga itu. Nah, nanti eh, kita tugas kita ya kan kita banyak bertemu berapa kali empat kali atau lima kali itu yang ya yang sekali atau dua kali kita gunakan untuk membangun atau membuat mendigitalisasi sejarah yang versi ketiga itu jangan yang versi pertama dan kedua ya versi kedua bolehlah jadi ada teks sejarah yang bagus ya jadi jangan uh, sejarah kancil nyolong timun ya tapi sejarah yang kira-kira uh, dapat kita digitalize dalam bentuknya yang tidak transfer from analog to digital tapi hypertext ya hypertext kata hiper itu teks itu dihidupkan ya. misalkan begini di situ dikatakan bahwa perang Diponegoro telah dikhianati Belanda dalam perundingan di Magelang. Mem memvisualkan hal seperti itu ya tidak mudah. diponegoronya sudah meninggal. Lalu bagaimana caranya ini? Eh, itu, itu memang suatu pengetahuan audiovisual itu yang dibutuhkan bagi tenaga-tenaga pendidik dan ahli untuk dapat menerjemahkan. Biasanya kalau saya ilmunya untuk itu adalah semotika. Karena dengan semiotika itu kita bisa merancang uh, tanda atau simbol di dalam teks itu menjadi apa, sesuatu yang hidup. Ya. Menurut Desosur bahwa tanda itu merevers. Ya, menunjuk pada uh, yang real ya, atau petanda ya sign dan signify atau bahasa Inggrisnya sign dan signifier. Nah karena Pangeran Diponegoro sudah meninggal ya akhirnya cari foto pada waktu perjanjian lalu kita kasih komentar ya itu sudah cukup baik, cukup, cukup baik apalagi kalau ada historian ya, yang begitu menguasai uh, tiponokoros secara baik Peter Carey misalnya Anda telepon ke Inggris ya. Pak Carey saya ingin wawancara secara virtual ya saya kira orangnya baik dan sangat terbuka untuk berhubungan dengan Peter Carey yang beda dengan dahulu kita harus datang ke Inggris. Sekarang WA atau email atau telepon kita sudah bisa. Lalu statement Peter Carey kita rekam ya. Jadi ada gambar, ada rekaman Peter Carey, ada komentar Anda ya, sudah lengkap itu, sudah bagus sekali. Itu yang kedua tadi ya. Tapi ada juga bisa ya dalam mata kuliah sejarah lokal, anak-anak saya minta untuk visualkan itu ya mendigitalisasi itu ya mengaduvisualkan sejarah-sejarah lokal yang hilang ya misalnya seperti Mbah dukun bayi Mbah dukun bayi itu sekarang sudah tidak ada sudah ditangani perawat sama bidan tapi pada waktu itu sebelum ada mungkin saja masih ada pahlawan-pahlawan perempuan yang bergerak di bidang perdukunan itu Mbah Dukun itu yang melahirkan yang membantu melahirkan ibu-ibu itu nah, ya bagaimana caranya ya jangan kemudian pada waktu melahirkan bayinya merocet di sud ya itu ya tidak boleh, ada etikanya di situ ada ada apa hal yang tidak patah disebutkan antara lain Sarah ya unsur sara, yang kedua unsur pornografi yang ketiga unsur kekerasan itu yang yang bisa lalu apa e, standarnya standarnya adalah kelayaan dan kepatutan ya sesuai dengan validasi untuk sumber-sumber sejarah ya. ya saya kira itulah Anu apa namanya e, materi yang saya berikan kita Sebaiknya untuk berdiskusi, ketua kelasnya Mas, siapa Denny? Ya, Iya, nah, Prof. Iya, Prof. Memimpin teman-teman untuk dapat Prof. Iya, Prof. Iya, Prof. Iya, Prof. Iya, Prof. Iya, Prof. Iya, Prof. Iya, Prof. Iya, Prof. Iya, Prof. Iya, Prof mengenai oral history kadang oral history atau sejarah lisan itu kan minim sumber begitu Prof. Nah, ketika kita mendigitalisasi ke bentuk hiperteks, itu kan kita harus menggunakan imajinasi. Apakah sumber-sumber yang sumber-sumber yang jarang atau yang susah ditemui itu seperti babad dan lain sebagainya? Bagaimana caranya kita memvisualisasikan kehidupan dalam bentuk hiperteks begitu, Prof. Ya. ya, baiknya. Uh, jadi begini, kalau itu uh, seperti babat dan sebagainya, maka akan kita menggunakan narasumber. ya. Untuk menguji validitas dari data itu, uh, kita membutuhkan banyak pihak. Ya. Oleh karena itu, kita mengadakan fokus group discussion. Seperti misalnya peristiwa perjanjian Giyanti 17 1755 itu kemarin datang kepada saya bagaimana itu. ya Kemudian tulisan yang sudah ada, interpretasi yang sudah ada, dan dokumen yang sudah ada itu dikoleksi atau dikumpulkan. Kemudian, direwrite kembali untuk menunjukkan apa tujuan kita untuk menulis itu, dan ahli-ahli yang mungkin saling bertentangan, kemudian saling berbeda pendapat, dipertemukan dalam focus group discussion. Nah, di situ ya, proses itulah yang kita digitalisasi, sehingga kita tidak saja memperoleh barang yang sudah jadi tetapi proses itu sendiri merupakan sebuah sejarah itu sendiri ya karena apalagi kalau itu merupakan atau ditulis dengan cara yang tidak lazim ya misalnya dalam bentuk prosa, puisi seperti negara kertagama itu kan bentuknya apa namanya naskah-naskah yang ya berbentuk apa puisi lirik sehingga terjadi perdebatan yang sangat luar biasa untuk menentukan apakah negara kertagama itu merupakan sumber yang dapat dipercaya untuk mendeskripsikan Majapahit, Raja-Raja dan kemudian area wilayah Nusantara nah, menariknya di situ itu ya pada waktu terjadi perdebatan terjadi sehingga proses sendiri itu sebuah history apalagi karena itu menyangkut masalah validitas ya menyangkut keabsahan dari data dan untuk menentukan kebenaran sejarawan Prancis namanya Seignobu itu sejarawan itu adalah orang yang berkata jujur dan benar jadi itu kuncinya ya kuncinya apalagi kalau oral history itu banyak versi ya kita tidak bisa memihak salah satu ya tetapi dengan cara FGD dengan cara kita melakukan intertekstual di antara naskah-naskah itu maka ya kemudian kita bisa apa membuat klasifikasi kalau seperti studi filologi misalnya dalam filologi itu kalau teksnya ada 5, ada 10, ya seperti sair nasihat misalnya ya banyak versi ya ada 5 sampai sepuluh nah, kemudian ya harus diuji mana yang paling dominan, mewakili dari spirit kekarya itu sendiri. Jadi tidak mudah mendigitalisasi itu melalui proses pengujian-pengujian yang sifatnya akademik atau ilmiah. Maka kalau seperti itu ya dasarnya filsafat ilmu. Jadi harus ada prinsip. Epistemologi ya, jadi ada metodologinya, ada paradigmanya. Kemudian yang ketiga juga ada aksiologi, ada kegunaannya. Ya tergantung mau nulis oral history itu kegunaannya apa? Kalau untuk membangkitkan cinta daerah atau membangkitkan suatu ekonomi kreatif misalnya, ya maka arah kita. Jadi bagaimana menginspirasi orang karya kita itu supaya menimbulkan kegemaran untuk berusaha entrepreneurship dalam uh, sumbangan sejarah. Saya kira begitu ya, Mas Mas Arief ya. Iya Bro. Yeah, iya, nuwun. Apa apalagi perlu di Tanggapi ya silahkan. Jipro sedikit prof terkait tadi prof kalau misalkan ketik realisasi misalkan kan ada bumbu-bumbu begitu prof tadi disebutkan ada satu fakta kemudian kita memunculkan efek nasionalisme atau cinta tanah air dan lain sebagainya itu kan butuh butuh Imajinasi begitu, Prof. Apakah itu diperbolehkan, Prof, dalam dalam pembuatan uh, digitalisasi tersebut? Ya, kalau uh, sejarah itu yang paling mutakhir, ya, yang saya pelajari di Ecol Anal itu uh, justru kita harus menumbuhkan ya imajinasi kita, tetapi tidak imajinasi liar. Maksudnya, karena apa? karena fakta sejarah itu kan ada uh, artefak ya jadi fakta-fakta uh, apa yang bersifat kultur ya tapi ada ya, itu fakta-fakta sosial dan yang ketiga adalah mental fact mental fact itu ya bagaimana mental-mental uh, itu bukan imajinasi tetapi bahwa kita apa mempunyai Frame of thinking, punya suatu kerangka berpikir yang positif itu sudah cukup baik. Nah, Menurut Fernand Brodel, apakah itu berpikir secara positif? Ya, Lestouard explique le Dan itu sangat terkenal sekali. Bahwa kita menulis sejarah sekarang atau mendigitalisasi sejarah itu bukan tanpa tujuan. Menurut Fernand Brodel adalah yaitu dapat berguna bagi masa sekarang dan menjelaskan kekinian. Jadi salah sekali kalau kita belajar sejarah itu kemudian hanya mengangkat masa lalu. Kalau melihat beberapa apa namanya statement yang dikeluarkan oleh para ahli itu, maka kita sangat jelas bahwa apabila kita mengangkat sejarah atau menulis sejarah atau mengajarkan sejarah apabila itu tidak memberi efek positif tadi ya. Yang advantage, yang menguntungkan bagi banyak orang ya tidak perlu diajarkan atau tidak perlu ditulis. Ya. Tetapi ada yang namanya sejarah kritis ya. Mungkin di Indonesia jarang dipelajari ya. Itu memang bisa juga sesuatu yang mungkin agak melawan arus. Tidak sesuai mainstream. ya. Misalnya sejarah-sejarah yang ditulis oleh mereka yang kalah. Itu biasanya mereka melakukan penulisan yang berlawanan dengan mainstream. Ideologi mainstream yang ada. Gitu Mas Kulis. UNS, siap buat kelas universitas.